jadi youtuber ni aku dah fikir macam-macam jadi apa-apa sekarang masih sesuai untuk aku jadi youtuber apa? kau youtuber? <laughs> kau tak mimpi lah banyak berangan kau ni <laughs> ok? aku bagi kau tempoh satu minggu buktikan kat aku <laughs> ok? kalau kau cakap macam tu Aku sahut cobaan kau, aku tunggu berhenti